Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak ingin dirindukan sosok agung nan mulia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dirindukan oleh semua orang. Dialah sosok yang kita dengar melalui paradai, dan kita pelajari melalui Al-Quran dan juga sirah Nabawiyah. Seorang yang tidak akan pernah habis diperbincangkan dari berbagai sudut pandang, karena memiliki kesempurnaan yang luar biasa yang tidak akan habis ditulis sejarah hidupnya walau dibuat berjilid-jilid buku sebagaimana para pakar sejarah berujar. Yang cukup menarik, ternyata Rasulullah terlebih dahulu pernah mengungkapkan rasa rindunya kepada kita semua, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Aku rindu ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku Para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah berjumpa denganku. Beruntunglah bagi orang yang dirindukan Rasulullah dan yang merindukannya. Semoga berkat kecintaan dan kerinduan kita, Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, Seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang yang dicintainya. والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.